Oke kita cobakan lagi di sini persamaan linier untuk pertemuan 5 ke1 ya gimana di sini kita selesaikan masalahnya bagaimana di sini ya ini adalah namanya perpindahan. Jadi kalau misalnya dua min 3S lebih besar dari 2x plus 12 Oke kita selesaikan di sini ini ada perpindahan ketika ini pindah ke depan ke sini berarti di sini ada min 2x min 3x ya lalu di sini sama dengan ada yang berpindah ya di sini pindah ini pindah ke sini menjadi Min 2 tambah 12 ya Sama dengan di sini Berarti Ini ada Min Min dikurangi min Berarti Min 5x Min 2 dikurangi lagi min 2 berarti min 5x Sama dengan Di sini 10. Jadi disini adalah Ketika ini X sama dengan 10 per Min 5 X sama dengan berarti disini Min 2 Oke okay. Jadi pertidak sama disini adalah 2 min 3X Lebih besar dari 2X plus 12 Nah disini ada perpindahan, jadi ini pindah ke sini menjadi min. Ini bisa menjadi min plus jadi min, min, min, 5. sini hasilnya adalah x sama dengan min dua selesai. <tuh> Oke, kita lanjut ke... Contoh kedua untuk perbedaan sama linear, yaitu pertemuan 5 1 Oke, di sini jadi 4x1 di sini, ya lebih kecil daripada x 8. Kita buktikan di sini adalah bagaimana 4x1 kecil x 8. Di sini sama ketika dari ini ada perpindahan ke depan ya kalau misalkan ini berpindah ke depan sini berarti 4x min x ya kenapa min x karena ini min pindah sini lalu di sini adalah lebih kecil daripada min disini min 8 Iya, ini kan udah pindah ke depan, ini min 8, yang berpindah ke belakang menjadi min 1. Lalu disini, hmm. e, ini ya adalah per ini min x ya, min x. Ya, ini berpindah dari sini, baru disini adalah bagaimana, ini satu ya, e, itu satu jadi di sini, 4x min x itu menjadi 3x, lebih kecil dari. Berapa? Min, sembi, min 8. Ambil min 1. Berarti jadi min 9. Bagaimana di sini adalah. Ya. Ini. 3X ini menjadi X lebih kecil. Ya. Min 3. Bagaimana hasilnya min 3 ini? Kita di sini. Ya. Jadi. Jadi. Ketika dia ini 9 Ketika pindah depan menjadi Ini min 9 3 ya Jadi X nya adalah Ini X ya. Jadi X sama dengan min 9 bagi 3 Berarti 9 bagi 3 3 Hasilnya adalah X Lebih kecil daripada 3 Oke Nah ya